Insyaallah wa jazakumullahu khairan. Ya kana Abbas wa Imam Nawawi wa Wa wa anabil golis ngam saya tak sure Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawwalah. Ashadu an la ilaha wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna wa maulana muhammadan abduhu wa la ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika Kama nawartal ardu binuri syamsika Abadan abada birahmatika Ya Arhammarahimin Amma ba'du ayuhal hadiruna wal hadirat Ittaqulloha haqqa tuqatihi Walatamutunna illa wa antumuslimun Alhamdulillah, kita semua pada kesempatan kali ini sudah dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Dialah Allah yang sudah menggerakkan seluruh tubuh kita, hati kita untuk mengikuti taklim. Dialah Allah yang sudah menetapkan hidayah dan taufik dalam hati kita. Dialah Allah yang sudah mengistiqomahkan kehadiran kita setiap malam Selasa, malam Rabu. Dialah Allah yang sudah selalu menempatkan di dalam tempat yang tepat sekali di waktu yang sangat tepat sekali. Semoga dan senantiasa Allah selalu memberikan hidayah dan taufiknya, senantiasa Allah selalu mengistiqomahkan kita ini hadir di majelis taklim yang mulia ini. Ini hanya Allah lah ya yang menetapkan kita kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita habibana wa nabiyyana nabi besar nabi agung nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk keluarganya para sahabat para tabi'in atba'ut tabi'in sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir semoga dan senantiasa semuanya ya, yang hadir pada kesempatan ini mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita nabiuna nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam amin Allahumma ya Allah ya rabbal alamin Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah kita bersama-sama tabarruk niat ibadah saja membaca ayat satu ayat dari Al-Quran mudah-mudahan atau semoga menjadikan amalan makbulan amal yang diterima oleh Allah yang akan menyertai kebaikan itu dari dunia sampai di akhirat nanti amin dari wa'idhqa larabbuka lil malaikati inni jailun fil khalifatan satu ayat satu ayat insyaallah kalau seandainya sampai ke ayat selanjutnya kita baca lagi <tuh> uh, yang bawa Quran sudah adanya coba semuanya pakai suara ya kalau hafal ya di ini hanya A'udhu Billahi Llahi min al rajim. Bismillahi rrahim. IZ QALA RABBUKHALLIM MALAIKA ANTI INNI JA'ALUN FIL di FA QALU Menghalu dihamba yang menyusul dihamba, menyusul dihamba, menyusul Nunu no sammihumi hamdika wa nuqaddisu lak qala inni allamu ma la ta'lamun ta badalid sukun yah panjang wa idz qala pamedi na tafsir jalalain mahu wadzkur wa idz qala sareng ingetkeun ku anjen nu no dimaksadnya ka baginda nabi tatkala berfirman tuhanmu dan, ingat, dan ingatlah Tetkala Mengatakan Tuhanmu Lil malaikati Kepada Para malaikatnya Ini Ja'ilung Fil ardi Khalifatan Sesungguhnya Aku kata Allah hendak menjadikan seseorang di muka bumi ini sebagai khalifah melihat maksudnya Nabi Adam inni ja'ilum fil arobi khalifah sesungguhnya aku kata Allah hendak menjadikan seseorang di muka bumi ini khalifah Khalifah suatu badal ya, di dalam tafsirnya, badalan minkum yang menjadikan khalifah itu merupakan badal perwakilan minkum dari sebagian kalian. Jadi, kum di situ bukan kita, tapi ya tiga kelompok yang besar yang sudah Allah ciptakan pada saat itu. Kholu maka berbicara mereka malaikat atajaalu fiha kenapa kau menjadikan khalifah di muka bumi ini mayufsidu fiha orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan yang akan saling menumpahkan darah wa nahnu sementara kami semua kata malaikat nusabbihu selalu membaca tasbih bihamdika dengan memuji engkau wa nuqaddisulak dan menyucikan sesuci-sucinya kepada engkau qala inni qala maka berfirman Allah inni a'lamu sesungguhnya aku lebih tahu ma kepada sesuatu la ta'lamuna yang kalian tidak tahu jadi ada rahasia kok kenapa Adam itu diciptakan menjadikan di akan dijadikan khalifah gitu kalau malaikat hanya melihat yang nampak-nampak saja, yang kelihatan-kelihatan oleh malaikat. Tetapi Allah itu tidak terbatas penglihatannya. ya. Yang tidak bisa diketahui oleh malaikat rahasia bumi dan langit itu, Allah tahu rahasia bumi dan langit. Maka Allah ini akan menjadikan khalifah di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menceritakan awal-awalnya menciptakan makhluk yang disebut dengan makhluk manusia gitu kan karena sebelum ada ayat ini Dunia ini Allah selesai menciptakan dunia Kemudian Allah menciptakan tujuh lapis langit Dan Allah pun menciptakan aras Dan Allah pun menciptakan surga berikut neraka, neraka. Itu semuanya sudah ada Ya jadi selama beberapa hari Allah menciptakan langit sumastawa alal arsi kemudian Allah menuju menciptakan aras kursi surga dan neraka nah Allah menciptakan makhluk ya yang pertama kali yang Allah ciptakan makhluk itu yang paling besar yang mempunyai golongan dan askar-askarnya banyak yaitu tiga golongan yang muncul yang pertama Allah menciptakan malaikat itu golongan besar Pak kalau istilah organisasi-organisasi terbesar gitu. Allah ciptakan ribuan malaikat, lalu Allah ciptakan iblis, ya, iblis itu termasuk setingkat dengan malaikat, pak. Baik itu ilmunya, wawasannya, kalau sekarang termasuk e, ibadahnya itu mirip-mirip ilmunya itu. Walaupun memang malaikat itu kelas kakak, kelas berat ibadahnya pak Jadi makhluk Allah yang kelas berat itu ibadahnya malaikat Kenapa ketika malaikat diciptakan oleh Allah Kamu harus duduk sampai kiamah duduk pak kamu harus bekerja membacakan tasbih sampai kiamah baca tasbih subhanallah alhamdulillah subhanallah wal terus sampai kapan? sampai runtak jagat ini pak itu berat kan? coba kalau kita woi jama'al arif kamu harus sujud terus seharian di masjid sampai kiamah sanggup gak? waduh jangankan satu hari paknya baru satu detik aja lebih dilebihi oleh Bapak Usman Sofian sudut terakhir kita habis bacaan <laughs> baca apa sih minta aja baca doa, doa. jangan berhenti lisan ini ganti habis kita sebelas kan Subhana- Subhana robbil ala hamdi itu satu kali bisa ya tiga kali bisa yang ganjil-ganjil 7 kali bisa 7, 8, 9 kali Bisa 10, 11 sampai 11 Kak Itu maksimal Itu dibacanya 11 Kak Nah kalau seandainya Pak Supian belum bangun dari sujudnya Kita sudah baca 11 kali Kita tambah dengan doa ah, nggak apa Ustaz doa anak Doa apa? Doa sunda saja Ya Ya Allah Tetapkan iman kami, keluarga kami Anak-anak kami, sehatkan Ya Allah, jauhkan dari ujian Minta sama Allah ketika sujud itu Karena yang paling dekat Kita ini ketika sholat Dengan Allah yaitu ketika su sucun makanya disunatkan lujud terakhir itu sedikit ditambah alias sedikit dilama dilamakan gitu kok kenapa lama bangun bangun gitu kan itu bapak -apa? apanya yang sisanya bisa dilafatkan bisa di hati itu be, bebas ya kalau di hati sebetulnya ada hadis yang bisa menggetarkan aras itu doa jeritan hati sebetulnya ya yang bisa apa menggetarkan ah? aras terkecuali kalau doanya ada yang ngeminin di belakang ya jadi itu boleh dilafatkan boleh di ha hati doa sisa sana, gitu ya? kalau eh, Pak Ustadz ini bikin aneh kan umpamanya aku tahu-tahu berjamaah di sini kok lama sujudnya udah kesel gitu lihat gitunya umpama itu bagus ya Rasul itu menyunah menyunahkan jadi posisi kita harus betul-betul enak gitu Pak ketika su sujud amin ya kita lancar <tuh> Nah, jadi, Allah itu menciptakan setelah langit, setelah bumi, setelah surga neraka. Kalau ciptakan siapa, makhluk yang besar dulu aja lah. Yang kecil-kecil, yaitu -kecil. pertama, malaikat iblis dengan zin, Pak. Itu zin. Nah, ini tempatnya, ini malaikat itu di langit, Pak. Malaikat itu adalah menjadi penghunilah langit dan penghuni penjaga-penjaga apa surga penjaga neraka neraka itu tugasnya sudah dibagi-bagi rata pak. oleh Allah sudah dibagi tugas semuanya makanya berjalan dengan sesuai dengan porsi masing-masing lah kalau kita itu, itu malahi ikat Lalu setan setan iblis ini iblis ini adalah bisa keluar masuk surga pak di dalam Tafsir An-Nawawi iblis itu ya'budu pis sama tarotan iblis itu ibadah di langit satu kali wa ya'budu fil tarotan iblis itu beribadah di surga satu kali wa ya'budu fil ardi tarotan dan kemudian iblis itu akhirnya diberikan kewenangan ibadah di bumi satu kali ibadah iblis juga dulu sebelum alam manusia Ya. Ibadah Cuman ibadahnya ringan banget gitu, Pak. Satu kali di surga, satu kali neraka, eh di apa? Di langit satu kali di, bu di bumi. Nah, ketika itu bumi ini dengan ini riwayat dan riwayatkan dalam tafsir Ibnu Abbas Warwa ad dohak an Abbas sudah meriwayatkan Imam Dhahak yang diterima dari Ibnu Abbas bahawa ketika Allah mengat menyatakan ini jailun fil'ar di khalifatan, ini di muka bumi ini sudah ada makhluk yang nama Zin, Pak jadi di bumi ini sudah ada nama makhluk yang disebut dengan dengan jin tapi riwayat yang lain lain lagi ceritanya bisa ada ya jujua maju dan sebagainya saya terlalu panjang kalau bahas yang lain-lain jadi diambil dari satu riwayat saja jadi ada jin cuman si jin ini pak ko talhum liba'din jin ini pak suka bertempur juga suka perang satu sama yang lain jin golongan ini perang dengan jin golongan ini karena jin juga diberikan nafsu jin juga diberikan akal oleh Allah maka di negara jin itu sama dengan kita ada rumah mewah ada istilah tempat ibadah kan jin itu ada jin kafir ada jin mukmin ya muslim ada jin itu jadi jin ini bisa apa ini bisa apa yang tahu ke negara jin itu memang ini ada seseorang yang memang diizinkan Allah dengan orang yang diizinin sama Allah subhanahu wa ta'ala tahu negara jin oh ini jin haris Oh ini jin harut ini banyak nama nama jin ini seperti nama nama manusia itu maka orang yang ada yang keserupan kemasukan si ini kan kemasukan apa kemasukan jin karena jin itu bisa maju bilang bisa berjalan sesuai dengan arah apa darah kita masuk ke kita bisa jin itu ya nah itu harus halus ahli jinnya asal nih, kajian ini kesurupan kesurupan itu suka masuk gitu ya. Ma, masuk, makanya kalau ada yang masuk, ngaku-ngaku mbah, ngaku-ngaku abah, itu zin sebetulnya. Ya, jangan terlalu kita percaya bahwa ini adalah kakek kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iteh, dimana, langsung kehidupnya oh ini teh kakekmu ya kakekku kakekmu ini teh terus kakek datang mau apa masuk ke keluarga saya Oh ini Beng minta cikofi minta cikofi cik percaya nggak kita itu kakek kita kita ini kakek kita masuk bisa diberikan kesempatan oleh Allah Wallahu Wallahu'alam kakek kita ini lagi diapain di dalam kuburnya Ya kan? Untung-untung masih didapat rahmat dalam kuburnya Ini menghadapi siksa kuburnya juga sudah parah gitu kan? makanya yang halus-halus ini adalah jangan terlalu percaya Anda bahwa ini adalah kakekmu, eyangmu, mbahmu dan sebagainya ini janganlah terlalu percaya kenapa? karena ada makhluk yang disebut dengan zin nah jin itu yang bisa ma, masuk ngaku-ngaku, minta suruh tuh dan sebagainya itu adalah zin, gitu kan? udah aja jin ini suruh tuh suruh pulang repot-repotin orang yang senang ibadah yang ngaji harus diganggu ya. ya. nah gitu ya itu apa itu zin saya pernah kejadian saya di pondok yang pernah saya nyantrik itu di sana. kebetulan saya pernah berguru juga ke orang yang memang itu bukan punya zin tapi dia itu kena sama zin kena sama Zin, memang kalau dibukakan oleh Allah bisa kita begini sama zin itu, gitu kan? Dibukakan tirainya itu kan? Ya, Jadi mengamalkan dengan solawat, mengamalkan apa itu bisa kenal dengan dengan zin. Dulu bercerita ulama nih, ulama, ulama Garut yang namanya sepulan bin Fulan, jaroh ke Ciberem. Yang namanya Cibereum itu Cangkora, bapak tahu daerah Cangkora? Itu cerita guru saya. ini santrinya, santrinya mengikuti ini mengikuti gurunya yang mau silaturahmi ke Mama Cangkora. Pas datang ke Mama Cangkora ini, uh, Mama Cangkora ini baca salam dan kemudian menyuruh masuk semuanya tamunya ini guru saya ini apa cungak gitunya. kok kenapa semuanya disuruh masuk saya juga sama guru saya sudah ma masuk tapi mama Cangkro bilang yang lainnya masuk aja semuanya gak usah di luar masuk aja semuanya heran siapa lagi yang ikut gitu kan Nggak ada ternyata ini dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala Mamak Cangkora ini tahu bahwa Mamak dari Garut itu bahwa temennya yaitu bangsa ikut bangsa jin ngikut Pak kita nggak tahu Pak kalau tidak keilmuan ya kita nggak akan percaya gitu kan nggak akan percaya kalau kita ilmunya tidak tidak ada itu ulama-ulama yang dulu, Pak, seperti itu, Pak, kehebatannya, ya, kealimannya, ke sehingga tahu seperti Nabi Sulaiman dibuka, kena serang ifrit, bisa ngobrol dengan makhluk-makhluk yang tidak bisa ngobrol dengan yang lain, ya. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Kalau Allah disampaikan, kalau Allah membukakan, tidak ada yang mustahil semuanya. Masuk semuanya, Pak, sampai ditikahkan sebagai nikah kenjin. Berarti nikah ke jin, ada manusia yang nikah sama jin juga, berarti jin itu punya nafsu juga. Sama dengan manusia, manusia. Maka itulah yang suka mengganggu ke kita itu adalah jin, ifrit, dan iblis, termasuk se setan yang suka mengganggu kita itu. Itu yang harus kita apa? nggak ada juring. Itu jurik dia seperti itu jadi begitunya kita jangan percaya itu kan jangan percaya Allah ciptakan itu tiga golongan yang besar pertama malaikat Allah yang kedua iblis yang ketiga jin kerana jin itu di dunia ketika itu pak sering apa sering bermusuhan ya. Jin itu sering melakukan keinkaran kemaksiatan juga pada saat itu Allah mengutus kepada iblis lalu iblis pak kota iblis itu memerang perang pak wah hebat ya <gulis> yang tidak kelihatan oleh manusia perang iblis dengan jin. Kerana jin itu, supaya jin ini tidak, kamu tidak harus ada di bumi ini. Kamu harus ada di jazirah harbi, jazirah gunung-gunung jabal-jabal. Kalian nyisi ke gunung, kalian nyisi-nyisi ke mana, ke lautan-kelautan, lautan, kata iblis. Jin punya nafsu. Saya tidak mahu. Kalau mentang-mentang diutus sama Allah kamu iblis. Turun dari langit dari surga turun untuk mengusir saya dan rombongan dan keluarga Saya mau akhirnya perang dan perang ini kalah Ceritanya dalam Ibnu Abbas itu kalah apa? Ib, apa? Si jin itu nyingkir wa askanu fil jabal, wa askanu fil bahari. Dan jin itu berdiam diri ibadah sebagai ibadah, sebagai muslimnya. Yaitu kepada Allah itu berdomisil di gunung dan di laut-laut. itu Maka cerita si jin itu biasa, jin itu sampai sekarang, jin itu biasa ada di lubang bu. Maka dimakruhkan di zaman Rasul sahabat itu jangan ngencingin lubang takut di situ ada ada jin nanti kita ini diguna guna sama jin gitu kan karena jin itu melihat sama kita kita lubang terus jangan berapa e, di air yang yang bergenang gitu ya menang itu makruh itu. Kalau kita pengen buang air kecil sana kita wer gitu takut di situ ada siapa? Ada jin yang tidak kelihatan nanti jin marah. Makanya diusir oleh iblis itu jangan sampai jin ini ada di wongkon bumi ini karena kalian ini sudah dicap kalian ini adalah perusak bumi hanya. Berperang hanya membunuh satu sama satu, saling bunuh, saling usir, saling keluarkan dan tumpahkan darah itu zin pak. Mata keloba nuka asupan jintah yang namanya memusuhan Ya Allah Ya Karim Ya Rahman Ya bermusuhan terus, nggak ada damai-damainya gitu kan Itu adalah ada zinnya, waswis itu selalu membisikkan, mengetuk hati kita ini ya Awas ini jin dan iblis ini selalu ya Bukan mutlak keinginan kita ini Semuanya ya. Nah setelah itu uh, Iblis Udah kamu sih langsung iblis ini Diberikan wewenang oleh Allah Untuk mendiami Tiga wilayah Itu iblis teh Cerita dalam riwayat itu kisah itu Pertama iblis Bisa keluar masuk surga karena iblis itu bisa um, berubah berubah apa berubah fisiknya menjadi ular ya jadi masuk surga itu sangat mudah sangat mudah itu masuk masuk masuk itu jadi atau iblis itu berteman dengan ular dan iblis itu ketika masuk akan masuk surga masuk di ini apa mulut ular setelah itu di Buraken di dunia atau di surga itu kisah-kisah seperti itu nah iblis itu karena iblis terus ibadah ya budu pisama tarotan ya budu pil pil janati tarotan ya budu dunya tarotan iblis itu kadang-kadang ibadah satu kali di surga ibadahnya iblis itu kadang-kadang di langit ibadahnya iblis itu tarotan kadang-kadang iblis itu beribadah di bumi di bumi tiga wilayah tiga kekuatan besar Pak. itu iblis bisa bisa menguasai Pak. mata kerekte eleh kumaha atau jelemah <laughs> ya tehebat gimana iblis dulunya sepangkat dengan malaikat ilmunya bisa menguasai tiga wilayah, tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, berikut surga bisa keluar masuk tanpa harus beli tiket, tanpa harus beli punya paspor gitu -nya. Itu iblis, tak tertat weh di dalam hati nakata iblis tehnya. Jadi dalam hati teh pertama Arya ar Walhasud Wal pinuh ujub, ya Allah, kok kenapa saya tidak diangkat menjadi mulk, menjadi sebagai raja dari apa dari semua makhlukmu yang ada di muka bumi dan di langit ini? Karena saya sudah menguasai tiga tempat, saya sudah ibadah di tiga tempat, di langit, di bumi, di surga, di surga, timbul we ujub sombong tah iblis teh itu jadi ayah jin dikepret gitu katanya. Ada ini malaikat diomelin gitu kan. Ini akibat apa? Akibat kesombongan iblis, ujub iblis. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini ja'iluka fil ardi khali khalifatan. Ini ada dorongan. Yang dipercaya ngurus bumi jin nggak benar. Turunkan pasukan iblis, <tuh> kasih si jin gitu, kuasai sama iblis. Iblisnya juga nggak apa, be? nggak benar. Nah, baru Allah di sini, yang dua tidak bisa dipercaya, iblis tidak bisa dipercaya, atau uh, jin juga tidak bisa dipercaya. hanya satu lagi makhluk yang terbesar saat itu adalah, siapa, malah... Malaikat. Maka di sini wa'il kola robu kalil malaikati bukan nil iblis. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaik, malaikat, bukan wa'il kola robu kalio jin. Allah berfirman kepada para jin tidak. Allah berfirman kepada malaik, malaikat. Apa tujuannya Allah? Ini membuktikan Pak ya. ya. Tujuannya Allah ini ada tujuan dalam ayat ini. Ta'limul musyawaroh. Allah ini memberikan contoh nanti kepada umat-umatnya, kepada hamba-hambanya, kepada manusia. Ini kita taklimul musyawarah. Segala sesuatu yang akan dilakukan ini harus dengan musyawarah yang pantas diajak musyawarah pada saat itu untuk menggantikan jin dan iblis di muka bumi ini yaitu yang pantas cuman satu lagi siapa mala malaikat maka di sini wa malaika bagaimana kata Allah wahai para malaikat itu kan ini jailun fil ardi khalifatan sesungguhnya aku kata Allah wahai malaikat malaikatku sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah hendak menjadikan seseorang menjadikan khalifah di muka bumi ini cikurang mah bagaimana pendapat kalian gitu itu ini Allah, Pak. Malikul mulki raja ning raja. Ini Allah aliman al hakiman. Allah yang maha tahu. Allah yang maha bijaksana. Allah yang maha gagah. Allah yang maha farkasa. Allah biizzatilah wa biqudratilah. Tidak ada yang membandingin. Tetapi ketika Allah akan membuat dan menciptakan Adam, itu musawaroh itu Musa, musyawar ini disebutnya di dalam kitab Ruhul Bayan ada istilah ini ada beberapa hal rahasia dari ayat ini yang pertama al-awalu ta'limul musyawarati fi umurihim Tuh, ya qobla ayyukaddimu alaiha wa'arudoha ala taq ala sakotihim jadi ayat ini memberikan pelajaran juga kepada kita, Pak. Ya, kepada kita semua. Apabila akan melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, mengadakan program-program itu akan direalisasikan kepada masyarakat, kepada umat, itu harus hasil Musa. adain ngaji, ngajain ngaji ini. Harus Musa saya pernah kan ini pertama itu al kebijakan DKM yang dulu ya, Pak Haji Roh ini, ketika Pak Haji Roh ini lengser dari ke dkm nya saya kan di apa dihentikan dulu ya, dihentikan pemberitaan penghenti karena ini DKM-nya eh, belum ada pemilihan pengajian malam rabu itu untuk sementara di dihentikan. tapi alhamdulillah dengan cepatnya penggantian itu bukan belum diganti juga, belum ada penggantinya. tetapi pak Ustadz Sofian dan jamaah itu musyawarah ya jangan sampai termasuk mensesepuh Nanti jadi tidak pernah berhenti ketika informasi sampai di uh, saya bahwa pengajian malam Rabu itu harus dihentikan dulu uh, Nanti kita kalau ada sudah ada keputusan dari DKM dan Yayasan uh, lanjut ya lanjut kalau tidak ya tidak ya. Alhamdulillah sebelum nyampe di malam Rabu sudah ada keputusan Sudah ada keputusan bahwa ini hasil Musa DKM dengan yaya Yayasan, gitu kan? DKM dengan yaya Yayasan harus dilanjutkan. Maka ketika selesai ada penggantinya DKM diganti dengan Al Mukarram Pak Ustaz Sofyan Ini DKMnya hadir dari Yayasan kebetulan Pak Haji Bambang juga suka hadir kan? Cuma sekarang ada keperluan itu kesepuhan eh, Pak Haji. Pak Haji Pajajarannya sebagai sesepuh nu dipinsesepuhkan di yayasan atau napi di masjid ini hadir terus juga mungkin ada seksi dakwahnya Mas Ipo juga suka hadir dan kebetulan sekarang lagi ke Garut mungkin gitu kan, saya enak gitu kan dari pihak DKM ada dari yayasan ada dakerwan ada ini berarti hasil Musa ini bagus, memangnya harus seperti itu ya? Jadi kecil kecilan kita ini di keluarga kita gitu di keluarga juga kita harus musyawah, musyawarah. musyawarah kalurijali layastani an musyawarotin ya diucapkan ini paling berakalnya seorang laki laki akalnya yang hebat. Ya, paling berakal seorang laki-laki yaitu layastagni yang selalu membutuhkan musyawarah, Pak. Jadi sekecil apapun masalah di keluarga, sekecil apapun masalah di lingkungan, di organisasi dan sebagainya, satu apa program itu tetap harus dimusyawarah. Musyawarah itu paling akalnya, paling berakal. Seorang laki-laki yang paling berakal itu adalah yang selalu membutuhkan Musa musyawarah. Jadi kalau tidak suka musyawarah, main beletuk, main hantam, main sendiri-sendirian, itu mungkin bukan kalorija, bukan laki-laki yang lebih berakal yang mempunyai akal sehat bukan ya tetapi seburuk-buruknya laki-laki akalnya serendah-rendahnya akal laki-laki yang selalu memutuskan masalah tanpa musya musyawarah maka kita mah harus mengikuti wayukal jadi kita harus musyawarah seperti ini Allah nih. Padahal Allah tak nggak ngomong juga sama malaikat, nggak berfirman sama malaikat, hey malaikat ini jairun fil adi saya akan menjadikan khalifah di muka bumi ini, nggak ngomong gitu, gak malaikat, enggak ngomong naon makhluk, mau dihidupkan bisa oleh Allah, mau dimatikan juga bisa oleh Allah, mau diurus oleh Allah bisa tetapi Allah ini sekaligus Allah memberitahu kepada malaikat dan sekaligus taklimul musyawarah ini berarti mengajarkan kepada kita sebagai umatnya nanti di akhir zaman harus selalu bermusyawarah musyawarah itu kan, di dalam keterangan ada gini yang tadi baca aqalurrijalla yastagni an musyawaratin wa'urunnisalla yastagni anizauji jadi Pang soleh, soleh nah perempuan itu yang selalu membutuhkan suami Bu ya kalau punya suami itu selalu membutuhkan suami butuh uangnya bukan hanya butuh uangnya butuh belayannya butuh kasih sayangnya butuh kehadirannya itu perempuan yang lebih aurok lebih bagus lebih soleh itu membutuhkan coba kalau lamun perempuan kalau seandainya sudah tidak butuh suami tidak butuh uang ah. Saya nggak butuh dikasih sama suami, Bu. Karena saya juga banyak uang. Timbulnya akan som. sombong sama suami nantinya. Ya, ditulah suami dituh jangan dekat-dekat nih, jangan dekat-dekat nih. Uang banyak saya mau apa nih? Rumah punya saya. nggak butuh gak butuh suami. Gak butuh kasih dan sayang suami. Nah ini sombong. Maka istri yang solihah dalam ucapan ini ialah istri yang selalu membutuhkan kehadiran suami. Belaikah sah suami kasih sayang suami. Semuanya membutuhkan suah suami jauh ditunggu-tunggu. Ya pak ya lama nggak pulang sangat ditunggu ditelepon dikontek sebagai iya bagaimana cara itu secara butuh suami. kalau sudah tidak butuh suami istrinya wah gawat pak pak pulang jam berapa e, bapak pulang bu paling jam 3. wah paduli amat amatlah jam 3, jam subuh jam apa sudah nggak butuh lah nah ini keluarga yang mulai ada retak-retak kerusakan ya. Makanya di sini kita harus bu, butuh laki-laki yang pandai otaknya, butuh selalu bermusyawarah, dan perempuan yang solihah dan waroh itu adalah membutuhkan terhadap sua, suami. Ini hanya baru apa ini Pak Ayat ini, baru membicarakan awal kok kenapa Allah ini berbicara sama malaik Malaikat ini ada dorongan, iblis sudah... Lengser ya, itu kan jin sudah masuk gunung dan air-air ini yang bisa dipercaya cuman malaikat. Malaikat juga bertanya kan qalu ataji'alu fiha kok kenapa engkau Allah menciptakan akan menciptakan khalifah di muka bumi ini dengan seseorang yang akan merusak. Sama aja dengan iblis jeuksah <tuk tangan> kata siapa? Kata malaikat Oh kenapa engkau akan ciptakan padahal Adam belum diciptakan? Tapi malaikat sudah punya apa sebetulnya gaya bahasannya? Predikam? Pre, ah? Ya malaikat sudah memprediksi pak. Malaikat sudah memprediksi Allah baru mau menciptakan Adam. Malaikat sudah punya feeling bahwa ini Adam ini tidak jauh dengan iblis karena iblis dan Jin akan menggoda. Maka wajar kata malaikat itu, kenapa engkau Allah menciptakan seseorang yang akan merusak? Dengan iman merusak dengan maksiat, dengan keinkaran yang akan saling tumpah darah. Ternyata ayana apa? Ya? Itu sebetulnya apa? E, bayangan malaikat terjadi kan ayona di baturma perang dor dar, bayang, itu teh malaikat belum terjadi belum apa belum diciptakan oleh Allah tetapi malaikat sudah berbicara di depan Allah seperti itu ya makanya tadi ada rahasia kok kenapa ayat ini Allah mengajak musyawarah kepada malaikat malaikat supaya kita juga ini termasuk sunatu Sunatullah ya jadi tata cara Allah membuat apapun yaitu bermusyawarah dengan makhluk itu ya dengan makhluk itu ajak musyawarah Pak. kita jangan bentang-bentang kepala keluarga anak kita pada udah dewasa udah punya pikiran ah kita ini ada program beleduk- beleduk itu nggak boleh harusnya itu belajar Musa musyawarah dari ayat ini sebetulnya begitu ya. Jadi banyak sebetulnya rahasia-rahasia insyaallah nanti dalam pertemuan ini uh, ada ta'dhibus sya'nil majhul, ada idharu fadlihi rajih, kemudian yang keempat bayanun al-hikmata tak tadi ma Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat ini Ada tujuan-tujuan rahasia-rahasia Kenapa ayat Allah ini diturunkan kepada kita Sebagai umat Rasulullah SAW InsyaAllah ibu bapak saya teruskan ini Ya Dan Allah masih ayat ini kan Dan ayat-ayat yang seterusnya Mudah-mudahan kita diberikan hidayah ya Pak ya Diyakan taufik ya Pak ya Kalau bisa kita menawar sampai mati gitu kan Ya, kalau kita menawar sama Allah Ya Allah istiqomahkan kami di taklim ini Sampai kami meninggal dan menghembuskan nafas yang terakhir Mudah-mudahan kita khusnul Ketimah, terus istiqomah Pak. Mudah-mudahan kita sehat ya, pak ya, sehat. Ada di temp, ada di tempat. Sekian dan terima kasih kerana udah adzan ya, pak ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya Allah tetapkan kami dalam hidayahMu, dalam taufikMu, dalam inayahMu, dalam pertolonganMu sehingga kami terus istiqomah melaksanakan pengajian dan menghadiri majlis taklim di tempat yang mulia ini. Rabbana atina nafid dunya hasanah, wafil akhir khiroh hasanat awwakina azabanar wassalamun alal al mursalin walhamdulillahi robbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita pertamanya kedua bendera yang tadi diklaim sebagai bendera hisbut tahrir itu adalah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya jelas Ani Anibni Abbas royatu sallallahu alaihi wasallam saudah waliwa'uhu Abyad Senggus arti ini artiin ya. Insya Allah ya. Oh, artinya baik. Baik, terima kasih. Sesungguhnya bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Artinya sudah jelas sekali ada warna putih dan ada warna hitam di situ. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu. Kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu Dan kalimat yang antum-antum semua Pengen hidup lagi dengan itu Betul atau tidak? Alhamdulillah kalau masih iya Nah artinya itu bukan bendera Hizbut Tahrir Itu adalah benderanya Rasulullah Benderanya umat Islam Andaikan mau dipakai oleh Hizbut Tahrir Itu adalah suka-suka dia Mau dipakai oleh mas-mas uh, di sini juga Boleh juga nggak ada masalah nah, Kenapa? Karena itu benderanya Rasulullah Semua umat muslim berhak untuk memakai itu La ilaaha illallah la ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat Tauhid suci bendera Panji Nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi. Ari ya lha akbar wa wahai para mujahid di sabilillah tidakkah hati kita sakit ketika kalimat tauhid di bakar? Kalimat yang agung dan suci yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam saat ini, kalimat itu.